mencintai kamu, maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah sholat, kamu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah, tolonglah kami supaya selalu mengingat engkau ala zikrika, dan mensyukuri nikmat engkau dan tolong kami selalu beribadah kepada engkau lalu, kalau melihat asbabil wurud, kalau dalam ilmu hadis biasanya disebut asbabil wurud, kalau dalam ilmu Quran disebut asbabin. Nuzul, tentu yang didawi itu ya muat. Tapi Anda tidak boleh begini, saya tidak berhidmatan itu, yang disuruh Nabi kan muat, saya kan tidak muat. tidak boleh seperti itu. Makanya kita tidak boleh terlalu tekstual, karena tadi resikonya, Anda tidak mengikuti kaidah al-iqbrotuh biumumin laftih lah di khusus Sebab itu saya tadi di kantor rektorat ya Pak ya. Bilang nanti untuk kajian yang di kantor rektorat pakai kitab Sajaratul Ma'arif, karena kitab itu juga yang sekarang dalam proses penerjemahan saya dengan Pak Goresyab di BSK, yang di sini pakai kitab Bitcoin. Nanti mulai bulan depan, karena saya dipaksa untuk meneruskan. Ini sudah kayak Tuhan saja maksa-maksa. Itu...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 Kak badan itu tidak boleh dalam proses kawdoil hajat masuk bak kotoran. Terus Nabi memerintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur. Nah, al-Imroh bu'mi bukanlah di khusus juga direvisi oleh ulama begini. Kecuali sebab itu ada elat, maka kalau demikian yang dimenangkan elatnya bukan teksnya Saya ulang lagi, yang dimenangkan elatnya bukan teksnya Kayak tadi di hadis itu kan Nabi mengatakan apa?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 terus. Gitu seterusnya. Ini penting saya utarakan. Sehingga ketika Rasulullah sodakoh dengan dinar dikasihkan fakir miskin atau dirham dikasihkan fakir miskin, pikirannya ulama adalah sodakoh dengan mata uang yang berlaku saat itu. Tidak selalu ditetapkan dinar atau dirham. Begitu juga ketika Rasulullah dulu zakat fitrah pakai susu kering atau pakai kurma atau pakai gandum.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 misalnya begini, pernah ada aliran sesat dulu kebetulan di Jogja itu, saya lihat di TV itu. entah salah kiainya, entah salah dosennya, entah salah siapa atau salah orangnya agak stres, sudah tahu saya semoga salah orangnya, itu sholat menghadap keempat arah, alasannya Allah nggak ada di mana-mana, ya sudah di barat, rokaat kedua ke utara, rokaat ketiga ke timur rokaat keempat ke selatan itu uniknya, itu ngawurnya lah, bukan uniknya, ngawurnya itu dalil faena matuhallu Fatam kamu menghadap ke mana saja di sana dari Allah Sehingga semua ulama ketika bikin al sabab, Selalu menyertakan, kecuali khusus Sabab ini ada illatul hukmi. Maka itu enggak jadi, kayak ayat tadi, kalau kamu pakai umumnya lafat itu kan boleh sholat menghadap mana saja. Nah makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, lalu ayat ini proporsinya gimana? Kata beliau, Orang yang sedang di pesawat, mau sholat, tentu masuknya fatamah wajib Jadi dalam kondisi bepergian, yang kita ingin sholat, maka pakainya ayat seperti itu. Tapi kalau kondisi nomar, fawal liwa jaga, shatral masjidil. Jadi makanya ini penting ngaji ulumul Qur'an. Kita tidak bisa hanya megang terjemah, atau megang apa, kemudian kita fatwa, Atas nama Qur'an dan hadis. Sehingga dulu syaratnya mengketat. Harus hafal Qur'an, apal hadis, menguasai usul, fakih, menguasai, macam-macam. Karena tanpa itu memang memang tidak bisa. Sampai Ibn Abbas menghentikan, kamu jangan pernah fatwa pakai Qur'an. Fa'inna lahu wujuhan kasihi Karena Qur'an punya sisi yang banyak. Walakin hajuhum bisunah. Kalau kamu aduh hujah, pakailah sunnah Rasulullah SAW. Karena di situ penjelasan Qur'an. Misalnya tadi, Rasulullah ketika kondisi normal, pasti sholat menghadap Ka'bah. Tapi kalau bepergian nanti unta, kata riwayat-riwayat, nama tawat jahat dihiro kemana saja posisi unta menghadap. Ada ulama yang berpendapat itu khusus sholat sunat. Kalau sholat verdu dalam kondisi ada punya mobil harus berhenti. Ini baca safi. Jika misalnya saya, Pak Ersoyo, Pak On, bawa Kijang mobilnya sendiri, kalau sholat verdu jangan mentang-mentang pakai kendaraan terus menghadap sekenanya. Kalau mau ke Banyuwangi berarti menghadap ke...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 jadi makanya ini pentingnya proporsional. Jadi kalau kita naik kicang, misalnya mau ke Banyuwangi, kalau waktu duhur ingin sholat, ya harus berhenti. Karena yang aina matawat jahad bihi rohi kemana saja kendaraan membawa kita, itu dalam konteks sholat sunnah. Jadi ini pentingnya ulama. Ini yang dikatakan al-ulama warasatul labah ambiya. Karena sanat ini musal-sal terurut sampai Rasulullah Alaihi Wasallam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 pahlawan putra orang-orang soleh karena Nabi Hudir ketika mempertimbangkan itu alasannya mukawakana Abu Huma sholihatus Farodarob bukajah bluhoh asyutga tentu Allah ingin kalau tebo ini roboh kemudian kelihatan apa khazanahnya atau tabungannya nanti dipakai orang-orang doh dolim kalau dipakai orang dolim maka yang berhak tidak mendapatkan sama negara ini itu dimerdekakan oleh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 Kenapa kata Imam Syafi'i fa'innal uku lamu tarotun ila qabri Karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Ciri utama kebenaran kata Rasulullah matma'an Nabi Qobod. Jadi menerima itu pasti clear. Makanya disebut kebenaran itu ma'ruf, mudah dikenali. Sesuatu yang salah, bahasa Arabnya itu mungkar. Angkarohul aklu. Akal itu tidak nyaman. Makanya disebut apa? Mungkar. Sesuatu yang diingkari. Akal itu asing. Ya asing tuh misalnya. Sepeda motor ini milik siapa? Milik Zahid. Tak usahlah saya pakai, tak usah pamit. Akal pasti. Ini kok aneh, kok nggak milik orang kok nggak pamit. Akal pasti nggak terima. Makanya agama itu hanya menerima al yang mudah dikenali dan menolak al mungkar sesuatu yang akal itu terima Jadi Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa kamu salim itu bisa mensarai sanat-sanat Rasulullah? Kata beliau, kalau kamu akalnya normal itu ya gampang saja. Terus ditanya, contohkan. Beliau contohnya begini. Pernah syurrohul hadis, para pensara hadis itu habis otaknya, gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini. Babu sihhati tolakil akhros. Ingat-ingat ya. Babu sihhati tolakil akhros. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Orang bisu itu orang, enggak bisa ngomong kalau bahasa Jogja itu. Bisu ya? Bisu. Bisu itu cerita. Bab sah tolaknya orang akhros. Ternyata apa? sekian riwayat yang dipakai itu begini. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi pernah ngedikan saya saya dan yang merawat anak yatim kahataini fil jannah. Wa asyaro bi musabiqatihi wal wustha. Pokoknya Nabi ngedikan begini. Paham ya? Maksudnya apa? Betapa yang merawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? dekat dengan Nabi di apa? surga. Terus hadisnya berikutnya Asyharuha kadza pakai tangan 10, ah wa wa berarti 30. puluh, kadza wa kadza wa berarti berapa? 29. Terus berikutnya hadis Aisyah salat lama terus ditanya orang di tengah-tengah salat. Aisyah kenapa salat lama? Fa'sarot nahwas sama. Kemudian Aisyah memberi isyarat nahwas sama. Ternyata saat itu gerhana apa? Mata-mata. Itu Surah Al-Hadis bingung semua Ini cerita tolaknya orang disusah kok ngelantur kemana-mana ini ya. Ternyata maksudnya Bukhari begini, maksudnya Imam Bukhari Penjelasan, yang namanya tolak itu kan sehot Ya sehot, tau sehot, akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin Kalau kamu nikah kan angkah wajah-wajah terus bilang apa? Gopil itu dikakhah wataswiyah Terus kalau kita, kamu menceraikan istri kamu, kamu bilang kamu saya cerai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 al isyarah al mufimah di manzilatin nutqi isyarah yang memahamkan sama dengan ucapan sehingga ini pengganti ijab Yaitu itu cara-cara memahami isthihad, memahami Quran dan caranya gimana? Kita harus belajar ulumul Quran ya, perangkat yang dipakai seluruh dunia termasuk kitab itkon dan Kitab Kitab Ushajaratul Ma'arif itu yang saya kaji dan juga gaji seluruh lama di dunia.